Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alimin Basi SEMSI Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Insan Mandiri Cendekia Palembang Saya Alimudin SPD MSI Sekretaris Yayasan Sekolah Islam Terpadu Insan Mandiri Cendekia Saya Madi Gunawan Saputra, SPDI, Kepala SMP IT Insan Mandiri Cendekia, Palembang Saya Ahmad Ghazali, SPD, Kepala SD IT Insan Mandiri Cendekia, Palembang Saya Ibu Aristia, SPD, selaku Kepala Sekolah TKIT IMC Saya Viola Damayanti, SE, selaku HUMAS SIT Insan Mandiri Cendekia, Palembang Kami Keluarga Besar SMP IT Insan Mandiri Cendekia, Palembang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Laa ilaaha illallahu wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd saya Janis Ned SPD selaku koordinator Tahfiz Quran SIT Insan Mandiri Cendekia Palembang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah mohon maaf lahir dan batin Taqabbalallahu minna wa minkum siyama na wa, wa kullu wa antum bikhair kepada ya Karim mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang kita miliki dan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan dan batin untuk seluruh ayah bunda dan keluarga besar SIT Insan Mandiri Cendikia Palembang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin siswa-siswi Ma oh!